Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabahaya Malah betaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya rabbal alamin Oke mohon maaf sebelumnya Karena suara saya agak serak-serak gimana guys Habis batuk ya Dan ini masih belum kelar batuknya Masih ya sedikit-sedikit Tapi Alhamdulillah sudah membaik ya Tidak seperti kemarin yang uh, terus-menerus batuk Nah seperti itu jadi di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Ini giliran requestan kali ini ya banyak sekali dari channel Indoor Vlog atau channelnya Abang Anton ya. Nah di sini wah ternyata seperti ini suasana sholat Jumat di masjid KLCC Malaysia. Oke okay guys, saya pengen banget istilahnya sholat Jumat di sana ya kan. Kalau saya waktu itu melihat Cak Lonjong yang sholat di Putrajaya itu sangat-sangat kayak miris banget, bukan miris sih, kayak sedih banget gitu hati gua. Jadi sampai kayak apa ya? Wow, pengen banget sih, kayak rasanya suasananya tuh enak banget dah. Di sini sekarang ada video daripada Anton, guys, yaitu... Hmm. Suasana sholat Jumat juga Akbar. So saya penasaran sekali guys Langsung saja seperti biasa Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Sebelum menonton video ini lebih lanjut Jom kita tengok videonya guys Let's go right. nah, itu, itu, itu, Masjid apa bang? Kesitu, kesitu. Oke, okay, masjid lepas sholat, lepas sholat kita jalan lagi, guys. Oh, keren, bang. Okay. Uh, airnya. Ini pun ada lampu tak malam? Malam ada ada ya. Ini kalau malam ada lampu juga ini keren. So, guys. Kalau kalian. Ini ini suasananya enak banget ya, guys. Jadi ya seperti ini ternyata suasana di dataran Ataupun uh, sekitar daripada KLCC ya Allah bersih banget Mau lihat setan itu guys Tuh Ais setan Oh alah, alah alah alah tak kira setan <laughs> Oke bacanya gimana ya, ya, itu ya ais <laughs> setan Oke okay air setan, keren ya setan baru lihat juga aku guys, air setan oh, oh, oh, oh my god, Masya Allah view nya tuh loh guys jadi Anton ini memang keren banget sih. Sebelum dia uh, nge-vlog gitu di Malaysia, dia udah prepare dulu, beli kamera yang mahal gitu kan. Supaya viewnya tuh kenceng kayak gini. Maksudnya bagus pemandangannya seperti itu, guys. Jadi kencengnya itu ya viewnya 360 derajat guys. Oleh bantuan KLCC. Wow banyak cewek-cewek nah, juga sini. Gratis. Aku tuh mau ada air gratis. Oh gitu? Itu ya tempatnya. Ya? Okay, ini ya, Oke, ini Fikri kemana oh. ya? Oh, ini mungkin pisah mereka. Boleh langsung minum itu? Boleh. Oh, oh, best Setan, setan, Itu setannya wujud guys. cantik lah guys. Setan <laughs> <laughs> wujud. Di belakang KLCC ada taman juga ternyata. Oke, okay. iya hijau-hijau ya di sini ya. Kita bisa lihat itu biasanya keterangan uh, pohonnya tuh apa biasanya kalau kayak di sini juga gitu. Guys. taman taman tuh duduk-duduk. Mantap guys. Di sini penghijau ini masih bagus guys. Wow. Ini pembangunan ya sebelah kiri Mas ini. Banyak ya. airnya hijau. jadi uh, dijaga Hijau-hijau dijaga guys. guys. Keren banget sih. Jadi nggak semua di bangun jadi apa gitu, jadi gedung gitu. Di sana kayaknya berburu nggak boleh ya guys ya. Kalau kita lihat di perkotaan-perkotaan sekarang banyak ya istilahnya burung-burung dan lain sebagainya itu hewan-hewan udah pada punah gitu guys. Pindah mereka. Masih ada area sejauh ini. Hantap. Sini taman-taman. <kuh> Di sini kalau di perkotaan dilarang untuk berburu, guys. Sama juga istilahnya ada agak juga. dikit juga, sepanjang tidak jalan diperbolehkan untuk berburu ya. Tempat -tempat genting kemarin, guys. Genting Island tuh kanan kiri itu hutan tuh masih dijaga dirawat itu hutannya. Masya Allah. Nggak boleh di. rusak padahal itu dekat dengan kota lo sebenarnya. Betul. Kalau kalau apa ya? Kalau perbandingannya Jakarta gitu kan? Ya paling itu Bekasi, Bogor gitu. Oke. Okay cuma hutan masih banyak gila memang dijaga itu betul sih untuk melestarikan alam ya jadi jangan dirusak juga lah biar segar oh bener guys udaranya nah, ini bisa minum guys minum air minum oh minum. itu air guys. air krannya ya oh. langsung minum langsung bisa minum oke iya. banyak guys, sih udah Pulangnya kita minum kayak di Arab Saudi juga kayak gitu nah tempat bermain tuh anak-anak Sih. masjid kl enak ya. masjid kl sini agak jauh dari Queen tower ya Twin tower lu mau lagi, lu ngapin, lu. Oh. <tuh> juga mungkin atau pejabat mungkin mantap sih. <tuh> masjidnya oh itu masjidnya guys lagi, lagi okay. Masya Allah. Seronoknya ketika sholat Jum'at adalah mendengarkan daripada khutib ya. Jadi khutbah daripada Jumat itu saya sangat senang sekali apabila ada Ustaznya yang tidak lemes ya guys. Karena kalau usahanya kurang lantang, lemes, kita jadi ngantuk. Jadi, saya suka sekali dengan usaha-usaha. Ya, memang masya Allah. Ya, jiwa daripada istilahnya dakwahnya itu suaranya lantang, bagus, penjelasannya itu keren banget. Bikin kita nggak ngantuk. Oke, kita minum Udah selesai sholatnya, guys. Ternyata begitu suasananya, ya. Tapi kita ada botol ya. Langsung minum guys. Saya pertama kali di Arab Saudi gitu guys Itu memang kayak aduh gimana gitu minumnya ini gitu kan Tapi setelah terbiasa enak banget Jadi kalau kita haus minum Ada juga kan di Bir Ali ya kan Waktu saya vlog di Makkah itu juga ada teman-teman. Ah, segar. Teh ya, pikri minum. Oh, itu teh pikri. Wah, oh, lah Pakai kopi dia, pakai topi dia, guys. Baik kopi ya, guys. Masya Allah. Hahaha. Ali kita minum, guys. Minum yeah, air Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Atas lagi mulai jangan kasih tuh. Ah, ah, jauh di atas lagi, lagi. jauh lagi atas lagi ya. <SILENCIO> pertama kali, pertama <SILENCIO> kali Minum langsung dari keran Jangan deket-deket, agak ke Oke okay, guys, kita nih mau jalan lagi ke hey Ada tempat teman ya Nanti kalian lihat sendiri tempat siapa ya Masih di KLCC, okay. habis sholat di Masjid KLCC tadi guys Oke okay. Ikutin terus guys ya Kita naik LRT lagi Mumpung masih gratis. Ah itu ya. Keren banget apa air mancur ini? Sudah wow. sudah naik ya sisi tadi. Enggak naik sih dia bawahnya. Oh, dia, dia, dia itu ke tempat ini guys yang apa ada air mancurnya ini lewatnya berarti. Lalu, ya. naik guys. Wow. <laughs> nah, banget aja. jadinya. Keren guys. Aduh. Ya. Jadi pengen. Kalau malam ada lampunya guys. Wow. Mantap. -Y ini guys. ada yang mana nih jalan Majuria Koko Free Studio halo guys kita now. sudah di depan tempatnya Mr. Koko kita mau ke atas nih guys oh, tapi masuk oh, sini Pak Koko Mr. Koko Ayah, Masya Allah nah, kita oh iya sini. Koko Free Studio so, betul-betul Mr. Koko 12. wow seronok lah mereka seronok lah mereka Ah, Crunchies Haziq kan eh. Crunchies Eh <laughs> hey, saya nak cuba yeah. lah Crunchies tu Eh hey, pasti sedak lah hey. Mana ni? Lagi lah Dua kan? Dua, right? Dua. Okay. Oh dia studio memang dekat situ guys Mungkin dekat apartemen ke dekat apa ni guys Adalah ni Adalah <coughs> ni Oke. Okay. Ini. Ah, oh, di sini ternyata. Ya, ada lagi. enak aku sendirian. Pick oke, okay. melihat kalian ini Aku ketemu Mister Kokom itu saya nge-fans makasih, banget kasih, sama saya. beliau guys, Mister Kokom. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Bang Bro. <laughs> Masyaallah. Boleh video nggak? Boleh kan? Boleh, boleh, boleh kan? Boleh, boleh. Wow. Baik. Oh, alhamdulillah. Esrono hey, guys, Esrono nani, Allah, boleh jumpa, akhirnya ketemu juga bersambung ya Allah, berarti vlog selanjutnya nih guys, selesai. Alright guys, udah selesai videonya, so itulah tadi guys ya Allah suasana di sana sholat Jumat, masya Allah sangat sangat menyenangkan sekali ya bagi mereka, istilahnya Anton dan Fikri bisa ya. Menikmati sholat Jumat di sana, Allahu Akbar, sangat-sangat seronok. Dan yang terakhir yang bikin iri juga guys ya Bikin saya juga menangis itu Karena berjumpa dengan Mister Kokom guys Aduh kita kita penasaran nih video vlog Anton Yang selanjutnya ini Pasal dengan Mister Kokom ini bagaimana Kita akan tengok juga nanti lah Oke okay, terima kasih sudah tengok video ini guys Aduh-duh-duh-duh Tanpa henti hentilah requestan daripada kawan-kawan sekalian ya Dekat Instagram, dekat mana-mana ya Dekat kolom komentar juga lah Penuh sangat lah Terima kasih banyak-banyak buat teman-teman semua yang sudah request dan sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Yang terpenting adalah jangan meninggalkan Sholat Jumat dengan sengaja ya. Dua kali. Ah, dua kali sengaja maka Allahu Akbar. Sudah tahu sendiri ya teman-teman sekalian kalau kita meninggalkan sholat Jum'at dua kali. Kita termasuk orang yang apa seperti itu. Nah terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tekun beribadah dan jangan lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.